gimana sih ngajarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke jadi seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset alif Motion buat kalian Oke tanpa berlama-lama ya kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke okay, guys ke preset yang kedua. Oke okay, guys selanjut ke preset yang ketiga persiapan uti ini guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat. Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima. Okay, lanjut ke preset yang keenam, guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketujuh, ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-8 Oke okay, lanjut ke presiden ke-9 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-10 guys kalau kamu nyari yang estetik aku mundur tapi kalau kamu nyari yang jamet aku maju paling depan tidak hidupku siap menyilaukan matamu Oke lanjut ke presiden yang ke-11 ya Oke lanjut ke Preset yang ke-12 guys hey this is... <laughs> Oke lanjut ke Preset yang ke-13 ya Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-14 Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-15 ya Oke, okay, guys. Selanjut ke preset yang ke-16, ini namanya macalate Kalau kamu, maca depan aku. Oke, okay, guys. Selanjut ke preset yang ke-17. Sambang saya ini ngeribos Burung dilamar mainnya wes mengkamar Burung sak mainnya wes mendesak Oke okay, guys lanjut ke presiden ke 18 <SILENCIO> Oke okay, lanjut lagi ke preset yang ke berapa ini? Ke 19 ya? Abangnya pakai preset ngubah nggak bisa ngedit ya? <San> <San> Oke okay, selanjut ke preset yang ke-20 ya. <San> Oke lanjut ke presiden ke-21 ya Oke lanjut ke presiden ke-22 selanjutnya ke presiden yang ke-23 Wow jadikan setelah dicukup Oke guys, selanjutnya ke presiden yang ke-24 Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-25 ya